TV. Jadi langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, okay, saya Smig TV guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Hi. Hi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wa. Wa. warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lakukan ke saya itu jahat. Jahat. Banyak. banyak tapi paling favorite tapi yang paling favorite saya bagi dia. saya bagi okay. script dia saya bagi script okay. dia okay. jadi sebagai seorang sahabat kau akan ku hantar ke kampungmu tanah asalmu tanah minangkabau yang kaya raya yang beradat berlembaga lapuk di hujan tak lekang panas uh, baru-baru ini yang paling saya suka Gundala Gundala ya yeah, keren sih ini keren banget sih filmnya guys wajib tonton timos, itu ya? main aku stupid aku bot aku juga aku bagus itu favorit juga. Itu last. Yang dua. Oke okay. oke. Okay. So hari ini kita nak Oke. Okay. Okay. Ada apa dengan cinta. Oke. Oh, Berterima ini fenomena dulu Fenomena Oh, berharis tak ada cerita ni? Aja sepati yang saya Oh, kenapa rasa? Tak Saya suka pelaku yang lagi satu dan aku Ini dengan Nirwan, fray ini ya? Yang macam kasar sikit ke? Haa, nirin lah subit dalam Dia terbaik sekarang Saya tak tahu dekat mana sekarang Apa lah Saya apa ikut lagu dia? Mestilah main cerita ni famous Saya tak apa lah Dia couple back then Can you love somebody? Would you be Yeah, my heart Heart. Kirap. Film apa eh? My heart. heart. My heart. Wow. Wow. kau ke bukan. Kita <laughs> Oh, kita budak kecil lagi waktu tu. Kita terkeluar Man, Sekolah, sekolah. Mendengar ke, mendengar. Iyalah, sekolah maksud sekolah. O, oh, o, oh, ah, o, oh, saya tak tengok cerita ni. Awalah, dia ingat awak. Macam simple. saya macam ni dia apa lagi ke baru kahwin kan? Saya tak pasti. Ada yang kurang, Pak? Oh. Kita apa kau? Kita bukan. Aku lelaki dia. Tapi saya tetap ingat tajuk ni. Saya ingat. Ampun, tak ingat. Habis sampai ini sudah saya bakar selama lima minit dengan pengapian yang ada. Saya Jadi tidak mungkin terlalu kering. Oh. Uh. Jadi saya yang salah. Uh. Uh. Lama. Nah, bagi dulu. Bagi dulu. Dia macam kacang sampai uh -huh. sos kacang. <tuk> Betul, oke, oh. oke, okay, okay. cinta, cinta, oke, cinta, dapur, okay. <laughs> oh. wow, 2008 ya, saya kayaknya nggak nonton ini ya, bukan lagi, oke. Okay. surat. Hmm. Supaya cinta kita itu dilupakan dan digantikan saja. Saya suka cari bisaka. Ganti dengan persahabatan yang kekal. saya suka ke script dia? Script movie ni sangat Ha, yes. sangat padu. Cinta. Bukan Elorila tadi. Bukan tunangan. Bukan isteri kau. Tetap cinta. Tolonglah. Ah, sigi. Oi. Tenggelam dia kapal. Fire In saya tak pernah tengok cerita ni. Serius lah! Nama cerita ni ialah tergelamnya kapal gandung... Bertol! Saya tak tengok cerita ni, tapi cerita tu daripada dulu sampai sekarang ada je dekat tahu saya tapi tak tertengok-tengok. Dan sekarang dah dekat Netflix. Dekat... <Sess> oke okay. <sum> kalau kalau ini nggak ngerti ya kebangetan sih ini, ini viral banget sih ini populer banget lah emang ya Allah sedih banget sih guys di Habibila. Di Habibila apa? Habibi dan Ainun. Betul. Dia oh. Habibi lagi satu filem so, dia, dia, dia juga. Ya. Ha dia, yeah. dia oh. macam si prequel. Kaisar Hadiat. Habibi dan Ainun. Okey, akhirnya. Ni <laughs> yang pertama kan? Ya. Yeah, uh, yang pertama dia dia cakap dengan isteri dia yang dia nak dia nak adakan a uh, Kapal terbang tu ke Indonesia. Ah. First kapal terbang ke Indonesia. Betul ya. Ini cerita Pak Habibie dan juga Ainun. Oh ni kisah pasangan ni. Ah, yang satu lagi satu, tu Rudi pada ah. suami. Hmm. Sudah semua? Okay Dia macam like historic romance again. It's like romance yes. untuk presiden yang ketiga Indonesia. Lah. Betul. Filem ni pecah panggung tau. Yes, sudah tahulah dia pecah di bioskop Indonesia, di bioskop ke? Bioskop. <laughs> Ah, tidak. Ah, tidak. Ah, ini adalah fenomena ah, remaja apa lagi? ketika ini Betul. ketika uh, 2000, awal 2000. Mm -hmm. aku, juga, aku juga bila pengen. emosi mengalahkan logika tak aduh lagunya guys ini emang lagu poler, populer banget ya masa-masa kita masih sekolah dulu apa coba apa ini hampir semua anak-anak nyanyi oh, lagu ini guys ada apa dengan cinta ada lagu. betul Bisa lah si nojika, Benar, kan? hmm. nah, emangnya... emang lagunya enak Buk banget emotions, sih control, ah. Tuh, jangan emosi. kita harus berpikir secara waras jangan ikut-ikutan emosi ya guys. Ah. ada <laughs>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 Patut stick satu, ya. ada nomor dua dah. <laughs> Cepet banget, berarti memang orang-orang Malaysia itu banyak banget, ya, yang uh, tahu film-film zaman dahulu yang populer itu. Berarti populer juga di Malaysia, gitu kan? Uh -huh, Entahlah. Kenapa gaduh? Okey. Tengok bunga api disekat this AZ Woollah. Dengan muka baba belul lagi. Ha ada cerita AZ Wool tu dengan muka bengkak-bengkak. Jangan sampai gua berbuat fikiran. Okay, cita... Semua cerita hmm. lama Izah bagi nah, Tapi saya tahu cerita-cerita Izah bagi semua cerita-cerita um, ya, romantik. Ha ha. Cerita-cerita yang, -cerita yang uh, sasterawan so, okay. Kartini gitu. Ha ha. Kartini. Iyalah. Oke. Okay. Okay. saya tengok. 12 80. Sambung. Oke okay, betul, anak itu emang jenius gitu guys. Betul. Karena di sini Laskar Pelangi itu memang ya populer banget guys di Indonesia hampir semua tahu dan nah di part ini mereka memang keren banget sih. Walau dunia menjadik, tak seindah surga Na -na -na -na. Untuk kita tak ingat dah liriknya <tik> <tik> Kita orang tengok daripada segi budaya Dan juga pendidikan ketika itu, zaman ini mm -hmm. yang, kita, yang kita belajar Tapi kita orang macam kita sendiri <laughs> uh, cita tu yeah. sedih gila Cita tu sedih sedih-sedih yeah, sedih, sedih. like, Memimbau zaman-zaman Kita zaman, sekolah yang Terkini fikir juga lah Orang-orang mm -hmm. yang tak Berkemampuan Kemampuan Sekarang ah, pun Sekarang pondok Kira Cita-cita people ni Betul Dia pandai Tapi opportunity tu tak ada Resources tak ada mm. oh, oh, oh Buka Jadamu Aisyah dan dan dan saya, saya suka gila cerita ni Oh, hmm. saya dapat? Buka apa? Buka, apa? Buka, apa? Buka yeah. Aisyah. Aisyah. Yeah. Tapi dia banyak. Dia jadar Buka kalau di don't Indonesia. Mana ada enggak turun gitu. Saya kofis, dia lagu. Lagu terus Abang. Ayat. Ini memang udah betul gitu. Oke. Okay. tandus. Jadi juga tajuk. Kenapa macam iya, iya, tu? Iya, Dia nak meyakinkan loh. Oke, kayaknya cinta ini memang wow keren banget sih. Tembus banyak banget karena memang aduh. Betul lah. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Habib bin Aynon tu lah Saya Ayat Cinta Dumpen juga suka saya Ya betul Korang tu suka Suka Saya suka sana Suka Oh my Suka tak suka pilih video yang lama tu Ataupun pilih video yang baru Kira yang lama-lama tu kita suka sebab Memori lah Kita teringat-ingat semua tapi nak segi obviously quality wise sekarang betul-betul-betul betul, betul, eh. betul. yang saya tengok lah saya eh, tengok oh. kartini hmm oh, yes, kartini. Kartini. kartini memang uh, best Dylan. oh aku ndak nonton Dylan, Milya ndak nonton kalau pot <laughs> sengik yang <filmnya> baru ni <laughs> sinemotografi ni lawagil lah dia cantik, vibes dia cantik film-film yeah. lama gitu hmm. tapi kalau yang film lama ni, ni memang Aku macam kenangan kita di masa sekolah. Betul Batu dengan siapa pula kan? Lepas tu bercinta dengan siapa time kita tengok cerita tu. Okay, kalau kau suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Subscribe dan follow IG saya Smith TV. Kawannya, kau, kau mm -hmm. nak dekat kali ni sini. Oke okay, guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi guys, istilahnya orang-orang Malaysia apabila ditanya tentang perfilman Indonesia, mereka banyak tahu dan hampir semua tahu guys. So itu berarti apa deh sini sini sini. Oke okay, guys, welcome. Hey, ini anak kucing guys. Ini baru umur satu bulanan. Kamu udah mulai keliaran ya. Heeh. Uh -uh. iya kan? Hey. Om dan tante. Hello. Oke. Okay. So, ya, banyak sekali istilahnya perfilman ataupun film-film di populer di Indonesia dan juga populer di Malaysia, guys. Dan tidak menutup kemungkinan subscriber-subscriber saya, kalian-kalian semua juga banyak menonton film-film Indonesia. So, gimana menurut teman-teman dan perfilman Indonesia untuk sekarang ini bagaimana? Apakah semakin bagus atau bagaimana, ya, guys? Jadi, kalau kita lihat bahwasannya mengangkat uh, daripada sejarah-sejarah itu lebih uh, bagus kalau menurut saya. Karena saya suka seperti itu, guys, ya. Yang berkenaan dengan sejarah seperti itu, so buat teman-teman yang sudah menonton film-film Indonesia, apa saja film yang pernah teman-teman tonton, langsung saja komen di bawah. Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan juga stay *swing* TV. Jangan lupa untuk bahagia, dan jangan lupa juga untuk lakukan kebaikan walau sebesar biji sawi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.